Kepala Reskiv Bajak Solo Raya yang kami hormati, seluruh Komandan atau Ketua Korwil wilayah dari tujuh wilayah Karanganyar, Solo, Sukoharjo, Klaten. kalau residu tidak banyak yang saya sampaikan terima kasih rekan-rekan buat waktunya semua telah di sini semoga markas ini nanti menjadi tempat buat teman-teman kumpul sharing dan sebagainya terus terima kasih teman-teman banyak membantu kami juga sebagai tim satgas untuk menangani kes-kes di lapangan itu luar biasa banget, membantu. semoga itu menjadi amal kebaikan rekan-rekan semuanya kami persiapkan kafiakan dan segala macam nikmat yang tidak bisa terhitung sehingga kita semua bisa hadir di penting Satgas harus kan mewakili juga dari tim OPSP Suaranya yang terlumat pertama-tama yang disampaikan bahwa yang pertama eh, acara ini seharusnya memang sudah harus dilaksanakan ketika pasal barang mantas itu jelas satu rumah sakit jadi kumpul di semua, itu hal-hal lain mungkin program kerja salah satunya yang uh, bekerja sama dengan forum wilayah yaitu oleh sesuatu sebuah wilayah yang sudah kita blur dari bulan Juni yaitu tentang uh, berbagai donasi seribu kebaikan untuk Mikra seluruh wilayah. Nah ini saya berharap juga rekan-rekan uh, bisa membantu minimal di lingkungan sendiri. Di lingkungan sendiri dalam arti misalkan ikut di komunitas rescue mana atau mungkin ikut di NPSR mana tidak usah tunggu adminnya yang besar dengan yang tim rescue itu kita wajibkanlah dengan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan ini markas komando rescue Bojek Surabaya dinyatakan Rescue Gajah Salah Dan